Kita baca request kedua, sebentar, Dari emailnya. Dari Bina Wanita, Iya. No Tori Ko Nita Nate, itu apa sih? Ntar saya cari transfer uh. tanya dulu ya, <laughs> nah ini kan ada yang bisa jelasin. Oh iya, apa sih? Kayaknya itu lagunya yang lagi hits deh. Oh, um, Di... Kimi No Tori Ko Ninate, Simai, Bakito, Bakito, Bakiko, itu Bakiko. <laughs> Nyanyi lagu kini Toriko versi download asik nih, walaupun gak ngerti liriknya, apa tapi nadanya asoi banget coy, wow. joget dari ujung kaki sampai ujung kepala, wow. puter buang katanya. Gimana nih, selfie, oke okay nggak? Wah, wow. insyaallah oke okay ya. Aksil. Kesel song untuk yang request. Langsung, Langsung. che quando la sua giude sul keran bunga. Eh, gue tahu nih lagu TikTok nih kata-kata sih. Iya lagu TikTok. TikTok, ya? TikTok ya, ya. Ada gerakannya. Aku nana nana. Gak tahu, tahu. Kita lebih dulu ya. Oke, okay, next ya. Ini request lagi nih yang ketiga. Silakan. Dan uh, request terakhir ini akan menutup perjumpaan kita malam hari ini sekali lagi terima kasih buat Selfie. Wow. Sama -sama. Selamat Selamat Selamat buat terima lagi juga buat Sania sukses sehat-sehat selalu Sania. Yang setia bersama Terima kasih my own music yeah. Thank you all crew Ya kita bacakan request yeah. terakhir silakan Sania. Oke okay, terakhir dari Yamanima 99 Lagu Dance Monkey dong Lagi hits banget nih di kamu aku Kalau dinyanyiin aku panggil warga sekampung <laughs> Untuk nyanyi dan joget bareng nonton Tunai Show Ayo. Ayo Panggil semua nih rekan-rekan Warga sekampung ini joget bareng nih, Sebagai persamaan terakhir Ini The Dance Monkey. whatever I might you know you the will I was passing by and I'll be